Dan yang melihat itu berbeda dengan orang yang hanya sekedar mendengar saja. Di bil Di negeri kami, di wilayah kami timur tengah ada berapa negara? Dua negara, tiga negara, empat negara yang sama menjadi luluh lantak dengan tanah. Lima Kenapa? Menajil Untuk apa? Di sabil Di jalan siapa? islam ada di antara mengklaim ini adalah jihad di jalannya Allah untuk mendirikan khilafah yang islami hasilnya meluluh lampakan negeri yang yang satu lagi yang mengklaim ini adalah demi demokrasi dan men menjaga hak kemanusiaan wahurriyat dan demi kemerdekaan dan manusia menelan bulat-bulat kebohongan itu Wadahalu dan mereka masuk terbanyut di dalam kekacauan dan ombak dan fitnah ini. kubra ala sehingga jadilah negeri kami di sana, negeri-negeri muslimin di sana, luluh lantak dengan tanah, sehingga menjadi negara ketiga yang mana kami dipermainkan oleh negara-negara, yang membuat negeri kami makin luluh lantak. Tanya ini yang menyebabkan diri, dalam suku orang-orang, orang-orang yang mustabafin. Di sebuah yang menyerah, atau menyerah, atau menyerah, atau seperti itu, tanya ini yang menyerah, bagaimana menyerah orang-orang, bagaimana? Kalau tidak menyerahkan diri kepada mereka, seperti di hadith, saya menyerahkan mereka ke jinnah. Kalau kamu bertanya kepada mereka Yang memiliki misi untuk meledakkan dirinya Melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah pasar Pasarnya kaum muslimin Dia masuk ke situ meledakkan diri di situ Dia bilang tujuan saya adalah Untuk uh, ada tokoh tertentu yang menurut saya dia pantas dibunuh tetapi membunuh muslimin yang lain dibilang ada pun mereka korban sampingan tersebut ya mereka adalah dibangkitkan hari kiamat sesuai dengan niat mereka kalau mereka baik bakal masuk surga saya hanya mempercepat perjalanan mereka ke surga bagaikan Tuhan dia memposisikan dirinya tersailu meneh asliha <-tuh> Itulah tadi kawan Ini video Walaupun video lama Tapi Ya kalau kita cerna dengan baik-baik Ya dimana beliau ulama Ya ulama Kita ya dari Timur Tengah Habib Ali Al Jufri Kemudian ini di Translate oleh Habib Jin dan Bin Novel ya Ada dua yang bisa saya ambil dari sini, kenapa negara-negara Muslim di Timur Tengah itu hancur? Yang pertama adalah ada sebagian yang menginginkan negara yang berbentuk khilafah, dan sebagian lagi ingin. Ya, berbentuk negaranya itu adalah demokrasi demi kebebasan. Nah, semua mempertahankan apa yang menjadi apa yang diakini nah, mereka ribut. Dan yang lebih parah lagi di Timur Tengah itu ada campur tangan asing. Ya. Jadi sebenarnya kondisi di Timur Tengah di Indonesia itu hampir sama. Ya, ada kemiripan. Ya, yaitu kalau di Timur Tengah itu negara-negara yang sudah hancur itu ya, yang lagi perang saudara tuh, ada yang mungkin, menginginkan setinggi lava. Itu di Timur Tengah. Nah, di Indonesia juga muncul kelompok yang ingin menggunakan setinggi lava. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, ada yang menginginkan demokrasi ya demokrasi kebebasan nah sedangkan di Indonesia sedang berjalan disebut demokrasi atau kebebasan dua ini sama ya Nah bedanya ya kalau perbedaannya bedanya kalau di Timur Tengah ini ada campur tangan bangsa asing Ya, sampailah ada senjata masuk Nah di Indonesia ini belum terjadi Dan semoga tidak terjadi Jika di Indonesia ini Ada campur tangan asing masuk Dan Mau masuk senjata Wih Selesai Dua itu kawan Apapun ceritanya ini Nah apa sih, kenapa sih di Timur Tengah itu, apa sih yang diinginkan oleh bangsa asing? Ya sumber daya alam. Ya minyak. Minyak. Nah, di Indonesia Pak, Oh, Indonesia jauh lebih banyak. Selain minyak, ada emas, ada uranium. Bagaimanakah supaya bangsa kita ini tidak seperti dengan Timur Tengah? Ya. Di antara yang bisa kita lakukan adalah tetap memelihara dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila ideologi negara kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara Timur Tengah yang sekarang lagi perang. Mereka tidak memiliki ideologi seperti ideologi Pancasila yang kita miliki. Ini kawan. Itu yang pertama Pancasila ini. Maka tentunya ini nilai-nilai luhur Pancasila harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, berarti fungsi daripada ideologi negara ini tidak berjalan. Apa contoh? Contoh bahwa kita sudah menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila yang pertama. Jangan mengambil hak rakyat dengan cara korupsi, ya? Itu sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila. Jika dikritik oleh rakyat, terimalah kritikan itu sebagai masukan. Rakyat juga kalau mengkritik, jangan dengan hinaan. Itu, kawan. Jadi semua saling melengkapi Kalau tidak mau seperti di Timur Tengah Intinya sebenarnya hidup dimanapun itu adalah keadilan Baik keadilan dalam hukum Baik keadilan dalam ekonomi Maupun keadilan lainnya Coba lihat negara-negara yang sudah maju Pasti di sana keadilan ditegakkan keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan sosial. Itu negara-negara yang sudah maju. Kalau negara-negara masih perang berarti ada ada ketidakadilan di sana. Tapi pintu awalnya kancuran itu adalah dibentuk beberapa kelompok dan bangsa asing masuk ke dalam beberapa kelompok itu mengadu domba yaitu dimulai dari sistem yang namanya kayak khilafah dan demokrasi dibuat berseteru nah mereka tidak ada pengikatnya mereka tidak ada perekatnya mereka tidak ada pemersatunya kalau di Indonesia ada pemersatunya yaitu Pancasila nah dengan adanya Pancasila bhinneka tunggal ika maka kita selalu saling mengingatkan kalau di timur tengah tidak ada ideologi seperti Pancasila yang bisa mereka saling mengingatkan. Yang adalah mereka masing-masing ingin menjadi yang benar. Jadi kalau bangsa kita ini tidak mau nasibnya seperti negara-negara Timur Tengah yang sekarang lagi kurang bagus. Maka jalankan nilai-nilai luhur Pancasila. Jangan korupsi. Karena korupsi ini adalah penjahat yang kelas kakap. Bagikan videonya kawan. Ya Saya doakan kedua ulama kita ini semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.